Berdasarkan ukiran yang terdapat di Bejana Geraba Peninggalan Babilonia, bahan-bahan yang terkandung dalam sabun diduga telah dimanfaatkan sejak 2800 tahun sebelum masehi dalam Papiru Eber. Dokumen Kesehatan Mesir Kuno tahun 1500 sebelum masehi, masyarakat Mesir Kuno menggunakan kombinasi minyak hewani atau nabati dengan garam alkali, dikenal dengan istilah saponifikasi, untuk menyembuhkan penyakit kulit dan membersihkan badan. Istilah saponifikasi diambil dari bahasa latin sapo yang artinya soap atau sabun. Sapo merupakan nama sebuah gunung, ada juga yang menyebutnya bukit dalam legenda Romawi kuno, yang biasa menjadi tempat pemotongan hewan kurban dalam upacara. Ketika hujan, sisa-sisa lemak hewan itu tercampur abu kayu pembakaran dan mengalir ke sungai Tiber di bawah gunung. Tak diduga, saat masyarakat sekitar sungai mencuci, mereka mendapati air mengeluarkan busa dan pakaian mereka menjadi lebih bersih. Pada abad pertama, masyarakat Romawi kuno melakukan saponifikasi dengan cara mereaksikan amonium karbonat yang terdapat dalam air seni atau urin dengan minyak tumbuhan dan lemak hewan. Tapi baru pada abad kedua, Dr. Galen, 130-200 tahun sebelum Masehi menyebutkan penggunaan sabun untuk membersihkan tubuh. Ahmad Y. Al-Hasan dan Donald Hill dalam bukunya Islamic Technology Illustrated History, menyebut Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi, kimiawan Persia, sebagai peracik pertama ramuan sabun modern. Orang Arab membuat sabun dari minyak nabati atau minyak atsiri, misalnya minyak timus, dan sentra industri sabun berada di Kufah, Basrah, dan Nablus di Palestina. Sabunnya sudah berbentuk padat dan cair. Masyarakat di Eropa Utara, pada abad pertengahan, baru mengenal sabun cair tapi baunya kurang enak. Pada abad ke-13 jenis sabun keras mulai diekspor ke Eropa. Teknologi pembuatan sabun juga ditransfer ke Italia dan Perancis Selatan selama Renaissance. Di Inggris, seperti ditulis John Ahun dalam Asot History Shop, dimuat di Pharmaceutical Journal 1999. Catatan Bristol Company of Soap Makers untuk tahun-tahun 1562 sampai tahun 1642 menunjukkan lebih dari 180 orang terlibat dalam bisnis sabun. Bisnis sabun mendapat tempat yang istimewa di Inggris. Pada 1622, Raja James memberikan hak monopoli kepada seorang pembuat sabun dengan membayar imbalan 100.000 dolar setahun. Berbeda dengan Inggris, Penguasa Perancis Raja Louis ke-14 justru bersikap keras kepada pembuat sabun. Sang Raja pernah menghukum mati dengan pisau guillotine terhadap tiga orang pembuat sabun karena membuat kulit Sang Raja iritasi. Takut ditimpa hukuman yang sama, beberapa pembuat sabun berusaha lebih serius untuk menciptakan sabun berkualitas lebih baik. Sebelum mengenal sabun, masyarakat di Nusantara biasanya mandi dengan menggosokkan lempeng-lempeng batu halus untuk menyingkirkan kotoran di tubuh. Agar kulit harum dan halus, mereka menaburkan kuntum mawar, melati, kenanga, sirih, dan minyak zaitun dalam wadah penampungan air. Bahkan saat ini, sekalipun menggunakan sabun, ada yang merasa belum bersih tanpa menggosokkan batu ketika mandi. Salah satu perusahaan yang memperkenalkan sabun produksi industri adalah Unilever, merger antara perusahaan asal Inggris, Lever Brothers, dan perusahaan asal Belanda. Margarin urin, produk sabun Unilever adalah Lifebuoy, Lux, my dan Capital. Unilever membuka anak perusahaan di Jakarta pada 1931. Pesaingnya, P dan G. Produksi perusahaan Jerman, Dralee yang pada 1940-an berubah nama menjadi Kolibri dan diambil alih Unilever. Setelah perang berakhir, Unilever mencoba bangkit. Tapi Unilever kembali berada dalam posisi sulit ketika terjadi gejolak politik pada 1950-an menyangkut Papua Barat. Semua perusahaan Belanda dinasionalisasi. Staf Unilever diusir dan diganti oleh tenaga-tenaga Inggris dan Jerman. Operasinya di bawah pengawasan pemerintah tahun 1964. Produksi Unilever pun merosot. Dan setelah Indonesia merdeka, Unilever kembali bangkit dan menguasai industri sabun di Indonesia hingga saat ini. Walaupun semakin banyak pesaingnya. Demikianlah sejarah singkat tentang sabun, dari awal diciptakan sampai sekarang, yang beraneka ragam merek dan wanginya.